Orang-orang besar itu Itu hal yang paling mahal di dunia itu Waktu Sebagaimana dikatakan Imam Hasan al-Basri Saya melihat orang-orang Sosok-sosok Yang begitu menjaga waktunya Melebihi kalian menjaga uang kalian Diriwayatkan Imam Nawawi Itu beliau Kalau kecapean kan ketiduran Dan yang berusaha begitu Kalau nggak tidur kecuali ketiduran Itu beliau Itu kalau bangun Bangunnya tuh kayak orang kehilangan Kemalingan Karena bagi beliau Yang paling mahal dari dunia itu waktu Bukan fulus Waktu Beda sama kita ya Kita bangun, bangun Bangun Bangun 5 menit 5 menit 5 menit Ya mantap Itu pernah ada yang disolihin Ya gitu mentalnya Ah udah jam 7 Ya udah Tidur lagi sampai jam 8. Cuman Ah udah sampai jam 7 Terus tidur sampai jam 8 Ya eh, gimana Punya karya Ya Allah Saya udah kehilangan 5 menit nih Saya udah kehilangan 10 menit Baca lagi Terus dipaksa Itu orang-orang berhasil Kebanyakan santai, gak ada merasa kehilangan. Buka sosial media tiba-tiba, waktu habis satu jam, satu setengah jam, dua jam, biasa aja. Itu para ulama nangis, hargai waktu. Khususnya hari-hari ini, ini Allah kasih mahal banyak waktu luang buat kita. Tapi inilah blind spotnya manusia, sebagaimana kata Nabi SAW, kan? nikmatan fihi, ada dua nikmat yang dilalaikan oleh banyak manusia: sehat kesehatan, dan waktu luang. Ini penting, jaga waktu.